Bismillahirrahmanirrahim Wali Sulaiman Ar-Riha Hudubuha Shahru Warawahuhah Shahru Wa Asalna Lahu Aynal Qitur Wa Minal Jinn May Ya'amalu Baina Yadayhi ismi Rabbi Wa May Yazikh An Amrina Nudikuhu Min Adabis Sa'i Wali Sulaiman ar Inksun naklukno krono Sulaiman Ewa sakhorna, dikeseh naklukno Inksun Tau gawe, gawe lilah lah Gawe napa, iso ngendalekno Inksun Li Sulaiman na demi Nabi Sulaiman Inksun ngendalekno ariha ing angin Maksudnya Allah nga angin itu tunduk teng perintahnya Nabi Sintun Sulaiman Lawakiro kiro aturof iutai kiro ahkang lafat lafatrikun Iku bita diri tashirin, klan medirno lafat tashirin jadi wali Sulaiman dan ikut Nabi Sulaiman arihu rihu, taiso naluna, nama, angin, ah, nama, ar -rihu. Ah, kita bisa nalunan Angin, kita bisa nalunan apa? Ar-rihu Kita bisa nalunan Wali Sulaimanar ar-rihah Gudu ya. kang utawi perjalanan isu ee rih Masih ruha tekesi perjalanan melakuni rih minal gudwadi sanging isu Minal gudwadi sanging isu sami gudwa gudwadi ya. Di makna soba hikwan kemana nesok, ilah jawali itu mau koma ring, ling siri-sering ini, iku syahrun iku podokaro perjalanan saulang. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11, berarti bintang jam. Misalnya jam 6 sampai jam 11 bintang jam. 5 jam itu sama dengan perjalanan normal ini, satu bulan. Waruah wuhati perjalanan sorene iki reh sayruha Tegese perjalanan sorene reh indah zawali sangi risawal ilalur maring serang surup urok ibiyoh sahrun sahulan emasi ruhu tekesi kotor perjalanan sahulan wa asal nalahu ainal kita wa asal nalan maringi lumer ingsun maksudnya lumer eu kena diatur Azab Nadh ke semaringi lumer ing sunu lagu karena Sulaiman Ainul Kitri M. Tembaga no Ainul Kitri ing kahanane tembogo tembogo kang aine dadi no fisiknya tembogo iku ning Sulaiman ditekak-tekok gak usah geni gak usah air raksa gak usah kimia niku. Lah wujudane Sulaiman jadoh boten dukun ojo kaya ngene ugo mukjizat. Ain no khas tegese no. Tembogo. Fa'ud salah sata ayamin min lihinna kajari ilmah. Fa'ud jiriat mengkoden lakokno salah sata ayamin min ing masa telung dino bilaya lihinna kelawan bengini ayam kajari ilmah iqoyok milini. Wa'amalu nasi utawi oleh iso ngerjakno menuso ilal yaumimareng dinongan disaiki. Iku mimareng setengah sayang perkorok utiakang dengkai iso posuleman artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu karo kaya kramate Sulaiman lain ban titik saat ini bahasan wa minal jin lan ikus setengah saking jin jin iu ya jin apa nama nani jin jin iko no apa ya di mana niu apa namanya jin <tuh> no kok jin niu <tuh> apa? Abu Apa abu ya? <laughs> Eh? Oh, Ia, iya. Cincin, cincin. Cincin. Tak terang no, pinter. terang. <laughs> jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tanda bisa iman. Enggak sengko ilinge, sengko ilingi. Singkul ilingi. Loh, nanti ada ayat loh, wa sayat ini. Loh jin yang setan apa jin sing, ala sing kena ibu kong -kong. Aladin sing kenapa bukongkon Aladin <laughs> Oke okay, deh Oh nggak ini masalah disiplin ilmu jadi begini kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini, yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, Ati ini sampean bahasa Arab ya? Kolbun, kolbun maknanya apa? Ati kolbun itu merko mulak malik, Wang Arab tidak berani barang diulak-walik jenisnya di kolbun. Nama di kolbun, jadi misalnya HP tak mulak-malik jenisnya di kolbu nah berhubung ati mulak-malik daerah ini kolbu nah nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu misalnya begini ati ini rasulullah, ati ini nabi ati ini wali, kan gak pernah mulak-malik selalu konsisten dalam kebenar Benar. Benar. karena nama itu tuh, hanya mengambil sekian sampel ati-atimu ini kan mulak-malik pas duso lali pengiran, nak pas nemu anis, pokoknya lali duso kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah pada para Nabi, tapi ya tetap jeringe kolbun. Padahal tidak mengalami melanglat. Mon, ngono. Buat ini penting tenan, dan sampean nanti tidak kaget. Keyakinan ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti orang surat nama? jin ada setan. Ismailan enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Ah, eh? jin, kekor. Maksudnya misalnya anda pemiduannya, keturunan anda masih nggak Setan bikin jin hubungannya itu turunan, apa konco, apa misalnya, apa dimananya orang awal itu turunan. Orang tahu akad neka-neka apa? Pak, kan? setan bikin jin hubungannya, ngomong. enggak roto kan? Nah itu problem, problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman. Sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat, nama sifat. Darani setan murga durokan yang mengira. Menusallah gak durokoknya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wakadai liga ja'alna aduan saya al-insih wal jin setiap orang baik para nabi tak gawe dua musuh musuhiku saya tinalin si wal jin setan menusoh cek setan jadi PKI yo setan cuy nol sang jek Islam yo setan kayak ini ngaji di godunan uyo setan atau lagomoyu yo setan nah Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kemudian aku tuh bila menyesuaikan untuk rezim ya Lagi <laughs> <laughs> nanginnya biasa lah ya Ini kan disiplin ilmu ini <laughs> Kenapa? Koi asu itu, sehingga rani asu bi. Hewan tertentu, sehingga begitu jenenge Asu Kadang ndak perilaku tertentu, sing asu. Asu. sehingga kelakuannya ngono yo Sehingga gerwono ngono akal asu itu <laughs> <laughs> nah. Nah itu resiko disiplin lo, Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngendali Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jalurim, Kan Nabi Anjolok ya Fir'aun, Fir'on wajil ummah. Fir'on yang umatikio. Abu Jahal. Kalau ada orang perusak nabi Rian, nah nak duga ummah. Jadi siwajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil itu wajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil wajil Nama itu ada dua, ada yang namanya golagat alil ismiyah, nama yang jadi diri karena itu jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, ya yeah, riskan rubah kayak Bayangin ini loh, ini Mustafa bahasa Arab enggak rai loh jasa, wajah kan? Wajar. Barang nengar Arabmu jenengi, ya wajah. Menganiwaliku liwujatun dua mual dianggap barang ngarep Ya, jenggi wajah, nanti ada adep padepan jenggi muah, oh, ya. muaja haraio, wajah. Barang ngarep Arab wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kenal terus dubur yuk. <tutuk> nah, apa pesan-pesan sejane bu dubur? Bedingannya kubur ya bu. Lu <tutuk> Biasa aja orang kauzi. Apa sih? Abu kiyur aiso, yang mereka gak guri melanai darah nih, dubur. Yang nak barang yang melanang gak ngarap darah nih, kubul. Tapi dari awal kubul ya mak nane ngarap, dubur ya mak nane, Makanya misalnya, Pak No itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya muat, ini ukip buka, fakul dubur aku li solatin. Allahumma inyaladikrika wa syukrika wa husni ibadah ya dubur dengan artinya. Ya muat, saya mencintai kamu. Maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu nabi indikan nih fakul dubur li solatin. Terus fawarin itu fasi mau. Ya, ya, udah mau dubur aku solatin. Hadisiku setelah sholat mau kauik mana nih Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Uh, awal juz 8 itu. Walau annana. Terus terus. Walau annana nazalna. Terus wakallamuhum luta. Wahasarna alihim kulla Kubulan. Ini maknanya apa? Semua tak gireng di depan mereka. Wahasarna alaihim kulla syai'in. Kubulan. maka liuk minu. Ini maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan Ngeper gue? Ya, ya, ya. Nah, begitu juga masalah Jin. Manu, jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut Jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat. Yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang tidak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut Majnun. Karena Mas Turul Akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin, karena gak kelihatan, kan materinya kan jin non muda'af Malam hari disebut apa? Jin, karena disebut falamma jannah alaihi Karena malam itu gelap disebut jin, jannah alaihi leluh ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiah, dan setan Nah setan ini berapa? Setan ini maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah yaitu iblis dan turunan secara gen setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiah tukang rusak donya. Lah iku kok iso mlebu ning ngono. sing rusak ya setan. Wong rasolat ya setan. Pemabuk ya setan. Setan. Oh, ampun. Sikil tanda-tanda beliau agama ya setan. Kayangane <tuk> gayane gaya -gaya khusyuk tapi nedel agama ya setan. Iku sing dimaksud wakazalika ja alna likulli nabiyin aduan syayatin al-insi wal-jin ada setan manusia setan jin yukhi ba'aduhu mila ba'din zukhrufalka li <hurura> yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduan agama ya itu setan manusia, setan jin tidak bisa setan jin tidak bisa setan jin tidak bisa ngomong, setan manusia pinter jika di Nabi tahu ditamoni dita wong kafir, wong orangnya cerdas Mat, kalau nah, ada yang mati, sing mati ini bisa mati nah, kalau di Nabi kan dianggungi lugu saja, oh, Allah agama ini mana? yang Allah langsung haram, yang dilihat manusia, kok halal? dunia yang dipatihnya Allah langsung original, dunia halal